Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi kita semua. Kali ini saya akan berbagi cara impor soal di Google Form dari Microsoft PowerPoint. Yang kemarin kita bahas cara impor soal di Google Form dari Microsoft. word Ini kita menyiapkan data soalnya di PowerPoint. Syarat yang pertama kita harus upload ke Google Drive file-nya saya siapkan ntar. nah ini kita share ke google drive dia proses untuk upload ini sudah upload syarat yang kedua adalah ini harus dirubah untuk menjadi powerpointnya google ya. buka dengan google slide di klik sini kita tunggu berapa saat Oke, ini sudah tampil di Google Slide. Maka kita harus simpan. Itu syarat yang selanjutnya adalah kita simpan sebagai Google Drive, Google Slide maaf ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, soalnya sudah dibuka, disimpan dengan Google Slide. Nanti tampilnya seperti ini di Drive. Yang ini, yang ini pptx, PowerPoint. Microsoft PowerPoint yang ini slide Oke okay. Tadi tampilannya slide Seperti ini Ini judulnya Ini soalnya di sini. Ini ada yang hilang soalnya Ini soalnya Ini jawabannya formnya dibuat begini apakah bisa Oke okay, kita coba Syarat berikutnya Install plugin atau add-on kemarin sudah install ya. Sekarang kita coba buat soal baru Google Formulir. Oke, untuk soal yang ini kita hapus karena kita akan impor ya. Kita judulnya buat misalkan begini. Setelah itu, kita klik. On atau pengaya, kita klik "from builder", kita klik "start". Setelah itu, kita pilih "Google Slide" yang ini ya, Google Slide. Setelah itu, kita pilih slide yang kita simpan tadi, yaitu PowerPoint ya. Jadi, Google Slide, kita klik. Kalau sudah, kita seret ini atau scroll ke bawah. Nah ini ada apa namanya menunya, pilihan. Untuk yang ini adalah judul tidak perlu kita upload. Ini tidak usah. Kita buat soalnya satu, dua, tiga, empat, soal saja ya. Setelah itu kita klik import, select. Nanti soalnya akan di sini. Nampak di sini kita minimize ya seperti ini kita perlu merapikan beberapa apa namanya Be beberapa soal mungkin nggak bagus dalam ketiknya tadi kita edit tadi dulu kalau mungkin ada yang salah Oke okay, sudah setelah itu baru kita setting kuis Nah ini kalau ingin mengumpulkan alamat email dan batasi tanggapan anak bisa mengerjakan satu kali saja Setelah itu presentasinya kita tampilkan status progress kita acak. Setelah itu kita milih menu kuis jadikan kuis segera setelah setiap pengiriman ndak usah nilainya skornya nanti diteliti dulu pertanyaan tidak terjawab uh, perlu dicontreng jawaban benar ndak perlu nilai poin ndak uh, bolehlah kalau pengen uh, apa namanya tampil poinnya kita simpan Nah setelah kita simpan baru kita edit skornya di sini kita menemukan kunci jawabannya di disini misalkan kunci jawabannya di A ah misalkan ini kita poin 25 misalkan begitu ah, ini juga begitu edit lagi poinnya 25 karena soalnya empat tadi ya biar 100 begitu kita buat sini misalkan jawabannya kita edit lagi di sini opsinya ah, apa namanya poinnya, yang ini dihapus menu lainnya ini ada yang keklik tadi poin 25 jawaban belum ada misalkan kita pilih jawabannya begitu ini juga kita edit <tuh> poin 25 jawabannya ini misalkan itu selesai, sudah. Kita bisa tampilkan seperti itu. Cara impor soal di Google Form dengan PowerPoint, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.